Terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada kabar spesial dari Dede Elasti yang diunggah di GS Pribadinya. Di situ, Dede Elasti menyampaikan persahabatan, di Assalamualaikum, teman-teman udah pada subscribe YouTube Leslar Entertainment. Yuk, bismillah lancar, kata diri Alexi. Persahabatnya yang belum silahkan bersahabat untuk mensubscribe. Persahabat yang lain entertainment, doakan dukung support yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan channel YouTube Leslar Entertainment bisa selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Amin. Dan untuk ke kabar berikutnya, kita lihat juga persahabat di sini, ada sebuah unggahan percakapan pesan yang diunggah oleh Kak Zenzi. Ada yang bertanya sebelumnya persahabat ya, Kak Zenzi bikin baju buat dedeng gak hari ini, please jawab Dan kita lihat Kak Zenzi mengunggah sebuah postingan percakapan dengan dedek Lesti persahabat ya Yang mana dedek Lesti ini memesan baju kepada Kak Renzi Lazuardi yang ini kak, kata dedek Lesti Buat kapan atu deh, kata Kak Zenzi ya, besok siang warna putih, kata dedek Lesti kejora yang kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Renzi enggak katanya ya? Hahaha, ha, ha. anaknya baru konfir jam 11 malam kemarin. Aku nggak sanggup jahitin ya. Maaf ya, dek, lancar buat hari ini. Ih, nggak usah di-take, ntar juga baca. Katanya tuh persahabat ya. Di sini terlihat bahwa tidak ngasih kejuaraan memesan baju. Jam 11 malam persahabat ya Dengan waktu yang dadakan Yang sangat singkat Karin Zila Zuwarni tidak sanggup Persahabat ya untuk Tentunya um, Mengabulkan pesanan Dede Alasi Kejora nih. aduh Memang Dede Alasi Kejora selalu dadakan banget ya <guluh> Luar biasa Dan kita lihat juga kembali oleh akun Leslar Love Underscore Kalimat caption pun dituliskan Astaga Dede pesan baju jam 11 malam Kang jahit kudu ala-ala Roro Jonggrang kali ya, katanya tuh ya. <laughs> Dede kebiasaan, super dadakan tuh, kata Pak Witra Kejora, Masya Allah banget Dedek Lesti. Mudah-mudahan saja acara hari ini dilancarkan dan dimudahkan serta disukseskan. Amin, ya robbal Alamin. Dan berikutnya, kita lihat juga persahabat ya. Baru saja Dedek Lesti mengunggah sebuah postingan foto terbaru atau video persahabat ya di di IGS nih para sahabat ya di sini juga tidak pasti mengingatkan dan kasih pesannya untuk kita semua perhatikan jangan lupa nanti jawabkan nonton isi klik up Flesher, di Ransenter Taiwan dan buat kalian yang belum Subscribe Youtube itu subscribe, subscribe. itulah pesan dan tentunya persahabat ya info langsung dari Dedek Elasti siap nih kita laksanakan untuk standby di channel YouTube-nya Rans Entertainment karena kejutan akan ada di situ persahabat ya doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan berikutnya juga kita lihat persahabat di sini ada unggahan dari guysnya uh, Bang Dede Prawira ya. Ini wajib kita dukung, nih, untuk Leslar Entertainment. Bahwasannya, untuk uh, acara hari ini, bila mana tembus dengan angka terbanyak, kita mencetak rekor baru nih hari ini. Wow, masya Allah banget, ya! Yuk, kita sama-sama tunjukkan kekompakan dan kesulitan dari tim Leslar seluruh dunia untuk mendukung dan mensupport karya-karya dari idola kita. Dan berikutnya juga, ini ada info penting banget, nih, untuk kita semua. Untuk mengingatkan jangan sampai lupa tanggal 25 ini akan ada acara Tokopedia Waktu Indonesia Belanja TV Show spesial Halo Dangdut bersahabat ya idola kesayangan kita Dede Elasti akan menjadi bintang tamu yang akan memberikan kejutan-kejutan bahagia spesial juga Di atas panggung untuk kita semua mudah-mudahan acaranya lancar dicatat Tanggal 25 hari Sabtu, jamnya jam 19.30 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar, RCTI, dan Tokopedia. Sahabat, ya, dukung doakan yang terbaik. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan spesial kebahagiaan dari Lesti dan Bilal. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.